Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue di sini. Jangan lupa dibantu like, comment, share, and subscribe. Kali ini gue lagi bermain gas Olympus dan bawa modal lima puluh rupiah. Gue isi saldo di panen satu tiga Langsung aja di sini gue gaskan di ber 800 ratus yuk, hari ini gue mau manual-manual dulu aja untuk bermainan Gaze of Olympus hai hai hai semua, apa kabar guys? semoga kalian baik-baik aja ya amin, semoga juga untuk perwedean, perjpaan, perkantongan kalian juga aman-aman aja guys <laughs> aduh, ya. kemenin gue aja terus ya untuk mencari-mencari kegacoran kalian cukup nontonin gue aja gue kayaknya akan disclaimer kembali deh sama kalian ya gue akan disclaimer dulu aja jadi di sini gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain. Oke, okay? gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain. Menjadilah penonton yang bijak, guys ya. Harus tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus tidak diikuti. Pokoknya intinya sih gini, guys. Intinya gini gitu. Pokoknya kalian jangan main aja jangan coba-coba dan tidak untuk tidak untuk ditiru, oke okay, guys. Gue langsung gas aja di Bet 2400 ya. Gue manual lagi aja di bed 2400 langsung aja gaskan di spin otomatis 20 nya guys Pakai pola pola pola gitu ya Nah kan cakep loh kasih dua lagi cius tolong Dan tapi kalau kalian misalkan kalian masih main gitu ya Atau masih terbilang aktif untuk main uh, perm permainan pragmatic ataupun permainan yang lain-lain untuk di slotnya Kalian langsung aja bisa join sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar ataupun yang ada di deskripsi ya kalian langsung aja join sama grup komunitas gue guys. Nanti akan gue sematkan di kolom komentar ataupun di deskripsi. Di kalian langsung lihat aja, langsung lihat aja kalian join sama grup komunitas gue guys ya. Waduh, wow. Uhuh, astaga Dragon hmm. Wow Nah kan kasih merah loh Cakep lokasi kasih kuning guys Waduh anak dakjal Anak dakjal Astaga Dragon hmm. Wow we Uh astaga. Wih, Tembak guys. Kak si kuning lo. Waduh waduh dua Ah, pola. Duo, uh, perkelian 725 200 guys. Wow, wow, wow, wow, wow. Mantap kita lihat dulu aja guys. Kas kuning loh, tolong spin gratis ter. Masih sisa ada 4 guys ya yeah, di bet 2400 nih ya. Yeah sebar kalian 10 19.200 guys jadi gue akan simak-simak dulu aja ya kita marah simak mari kita simak untuk uh, perputaran dulu nih atau skater gratis dulu dari si Zeus guys 7200 anjay cakep loh kasih kuning eh kuning ijo lo wah buta warna gue cincin hmm. kuning sama ungu cok mantul mantul guys ada perkaliannya 16 151.000 sensasional asik asik asik sensasional 151 245.000 guys ayo ayo ayo ayo ay, ay, ay. 245 ribu Mantap lepas skater gratis, Wow Dukung terus ya Jangan lupa dong Dukung terus untuk youtube channel gue Dengan cara di like Di komen Di share Dan di subscribe Gue naikin lagi ya guys Gue mau naikin lagi Untuk bettingnya Naik naik naik Karena semakin naik Semakin enak guys <laughs> Jadi gue naikin aja Di bet 4800 Dan gue spin otomatis aja Dulu 10nya Masih lumayan lama Masih ada sisa 248 ribu lagi ya kan Ijo Wow Tolol Nah kan turun loh astaga dragon ball, nah cakep kasih biru, Si ijo si loh, waduh bang lah uh satu lagi sisa spin terakhir, iya ampun gak dapet guys, Aduh maksud gue tembakan lah ya, dapat tembakan lah guys ya, terus uh, sekarang gue spin cepat dan lewat layar aja, lanjut gue akan manual manual, uh gila keluar scatter gratis cok wow ini serius keluar skater gratis waduh waduh, waduh, waduh. keluar skater gratis guys mantul kasih wow, kasih merah loh mantap kasih tembakan cok waduh perkaliannya idih gila nikmat bener perkalian 2350 ribu yes sensasional guys sensasional kena-kena-kena sama si jebus guys mampus lo perkalian 20 lo lihat lo lo lihat ya kan perkalian ke-20 dan gratis gue masih ada 9 lagi asu asu nah 24 guys 28800 kasih tembakan lagi jebus pembar satu bangsa ayo kasih cincin lo waduh perkaliannya guys ada Mm -hmm. 100,000 yes nice spin gratis gue masih ada lagi 8 lagi guys untuk perkaliannya mantep kena lagi kena lagi gila sih kesenggol lagi kesenggol lagi untuk perkaliannya kasih tembakan dalam anjing tembakan dalam biar jadi cowu uh, 613 ribu sensasional dia yes, mantap dapat sensasional aye aye 1,1 ini gila gila gila gila 1,1 hmm. kasih cincin, wow mantul, kasih tembakan dong itu perkalian 35 biar di senggol lagi, anjir anjir, ah uh, penakas, cincin, waduh tolong, tembak loh, perkalian 6 guys, perkalian 6 mantap kasih kuning, tuh perkaliannya, yes di 41 puluh satu perkalian empat Nice, 127 Nice, nice, nice Untuk spin masih ada 3 lagi guys Kita kasih lagi, kasih, kita kasih lagi guys Nah, ada perkelihani 43, 51.000 Dan gila banget kemenangan gue 1,3 Wow, wow guys 1,3, cakep loh Masih tembakan loh no Anjir, 1,3 guys Dan kalau gue langsung naik di 1,5 juta guys gila modal receh langsung tembus 1,5 gue puterin lagi aja di bet 4800 ya kan nerusin lagi guys pin cepat dan lewati layar 30 puter puter aja dulu siapa tahu mau dikasih kasih skater gratis uh, lagi ya siapa tahu ya kan ya berusaha aja dulu guys ya siapa tahu keluar skater gratis lagi atau keluar untuk perkalian mungkin kali sepe kali 200 waduh gila sih Wow, kalau misalkan sampai kena perkalian buope gitu, guys. Ya, waduh, ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kata Zeus guys. Nah, kuning, nasi hijau biru, mantap hijau biru, guys. Mantap, tembak yuk! Waduh, tolol. Nah, kasih hijau. Wih, tolol lah. kasih tembakan, anjim, anjim, anjim banget pet 4.800 cok, kasih ijo cincin, wiu, biru tembak dulu loh, aduh bangke bangke, bangke 4.800 guys 1430 spin cepat dan dilewati layar aja guys ya kan sekarang gue mau langsung di wd-in aja ya karena gue, gue rasa udah cukup di 1.425.000 jangan lupa di like di komen di share and subscribe